terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada kabar spesial banget nih untuk kita semua persahabat ya dari Kak Mario Glow yang mana Kak Mario mengunggah kembali postingan video dari Elasti dan Kakak Bilar persahabat ya yang mana dari Elasti sangat senang sekali. Mendengar coveran lagu dari Kak Mario Kelam Persahabat ya Masya Allah Dan kita lihat di posting kembali oleh Kak Mario Ada sebuah kalimat gesen yang dituliskan Makasih banyak kakak berdua Lesti Kejora Rizky Bilar Langgeng sampai Oma Opah katanya Masya Allah Persahabat ya Amin Mudah-mudahan hubungan rumah tangga dari Leslie dan kakak Bilar Selalu langgang dan selalu bahagia dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan juga dari para fans Ya dari akun Lesti Bilar Gallery Underscore Masya Allah emang bagus banget bang Sukses ya kapan-kapan ketemuan sama Leslar ya amin Doakan saja mudah-mudahan selalu ada kejutan untuk kita semua Dari Dede Lesti maupun kakak Bilar Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Leslar Kendari 1 Bismillah, semoga nantinya ada kolaborasi Kak Mario Cloud dan Dede Alasti Kejora Amin Dekan saling terbaik pokoknya untuk idola kita Mudah-mudahan tentunya ada kolaborasi Dede Alasti dan Kak Mario Cloud Berikutnya persahabat jangan sampai lupa juga kita harus memfollow akun Instagram Cinta Abadi Leslar official Persahabat ya kita wajib untuk dukung karya-karya terbaik dari Lesler Entertainment. Jangan sampai lupa di follow, biar tahu kelanjutan serialnya tuh, persahabat ya. Pasti dong. Wajib sebagai fans sejati harus mendukung idola kesayangan kita, persahabat ya. Dan untuk ke kabar berikutnya, di sini ada sebuah kabar bahagia juga, yang mana tentunya untuk viewers dari Takdir Cinta. Persahabat ya sudah mencapai 9,938 juta kali tonton. Wow, ini luar biasa. Sebentar lagi akan tembus ke angka 10 juta, persahabat ya. Yuk, guys, kan hari ini tinggal sedikit lagi mencapai 10 juta viewers. Dukung terus buat kado satu bulan pernikahan idola kita di DLSI dan Kakak Pilar. Pasti kita semua bisa selalu kompak dan selalu solid mendukung karya-karya terbaik dari idola kita. Dan selanjutnya juga ada bukan spesial dari Bang Aril nih. Masya Allah banget ya Bang Aril mengunggah sebuah postingan bareng Kakak Bilar dan Bang Adlin ya. Wow, luar biasa banget nih 789 angka dari baju mereka luar biasa. Dan tentunya kita Salvox sama badan yang memakai baju nomor 8 nih Wah tentunya kakak Bilar ya Terlihat sangat Tentunya cabai banget dari pipinya ya Efek bahagia bareng gede Lesti Mudah-mudahan selalu bahagia Untuk kakak Bilar dan selanjutnya juga perhatikan persahabat ada sebuah unggahan spesial membuat kita semakin bangga ya kakak bilar menjadi tentunya bintang iklan nih dari Provan. Wow kita lihat persahabat ya duh makin ganteng aja dan makin cute ya <guruh> luar biasa. Tentunya pas putri baru Rizky Bilar percayakan rumahnya dicat pakai perokan, katanya tuh ya, masya Allah banget. Mudah-mudahan selalu berkarya dan selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran untuk idola kesayangan kita. Dan untuk ke kabar berikutnya, perhatikan persabab. Di sini ada info bahagia yang kita dapatkan, persabab ya diunggah oleh akun family underscore leslar 23 yang mana meripos kembali unggahan dari bu Paul ya para sahabat ya. perhatikan di sini ada sebuah info yang tentunya buat kita semua bahagia bu Paul dapat info kabarnya hari selasa akan ada kejutan dari leslar dan akan ditayangkan live streaming di youtube nya Kang Rizal, Kang White Wow, persahabat ya, kejutan apakah yang akan diberikan dari idola kita? Tentunya hari selasa jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lewatkan Akan live persahabat ya, streaming di youtube nya Kakak Bilar Mudah-mudahan ada kejutan lagi yang kita dapatkan langsung dari idola kita ada kalimat juga yang teruskan dalam postingan tersebut kejutan apa ya jangan sampai kelewatan ya guys tuh diingetin kembali ya jangan sampai terlewatkan kejutan-kejutan yang akan selalu diberikan dari idola kesayangan kita dan kita lihat persahabat ya banyak sekali tanggapan juga banyak sekali respon yang tentunya persahabat ya, diberikan dari fans yakni ada komentar dari akun Bushi C5 Kayaknya ada kabar rahasia yang sudah ditutupi berbulan-bulan yang bakal diumumi Semoga Lesla Junior, amin Doakan sering terbaik pada ya Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan Tungguin terus kabar-kabar selanjutnya Tetap stay tune dan penontonin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate Seputar Dede Lesti dan kakak Bilar jadi dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.